Kalau udah sampai, bangunin aku ya. Aku ngantuk, soalnya. Tut, kau denger gak? Iya, iya, aku denger. Aku udah makan, kok. Ah, sudahlah, aku capek. Aku mau tidur. Coco, cocok lihat pemandangannya bagus. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada hutan lagi. Mana pemandangannya? Aku gak kelihatan. Ini, nah, kelihatan kan sekarang? Makanya jadi kucing itu agak tinggian. Eh, ke kucing, bukan jerapah. Selamat siang, tuan-tuan. Apakah ada yang mau dipesan? Makanan atau minuman? Kita menyediakan semuanya. Aku pesan apa ya? Aku pesan kopi satu ya Baik tuan Apakah ada lagi? Kau mau apa cow? Cil Aku teh aja cucu mau whiskas banggang Tidak digoreng Eh mana, -mana aneh cow Jangan aneh-aneh kau cow Tenang tuan Semuanya ada di sini. Serius? Wah Keren juga Iya tuan Itu sembuhan kami Siap melayani permintaan customer Walau permintaannya aneh-aneh Dan kami menyajikannya dengan sulap Wah, sulap. Aku suka sulap. Apalagi pesuram merah. Dia seperti kasih gage-gara. Maaf, Tuan Kucing. Saya bisa sulap, bukan kebal. Aku kira kamu juga bisa kebal kayak yang di ditipi-tipi itu. Tidak, Tuhan. Kosong. Kosong. Ini kopinya, Tuhan. Wah, keren kali. Kopinya juga enak. Aku juga mau, aku juga mau. Baiklah, silahkan ambil sendiri tuan Yakin ini ada tehnya? Coba ambil tuan Anjay, bisa gitu ya? Keren-keren Pesanan cucu mana? Sebentar tuan Wah, bisa terbang Cucu suka, Coco suka Terima kasih, terima kasih Wah, keren juga itu pelayan Ramah, bisa sulap lagi Iya Bang keren, gak ada obat Aduh, kebelet Toilet di mana ya? Mau kemana Mau ke toilet, cil, Kebelet Aduh. Aduh Enak apa ini? Apa yang terjadi mengtet Kok gelap? Apa yang terjadi? Selemah aku tidur, tot. Aku juga gak tahu, Yut. Tiba-tiba begini. Sepertinya di luar ada yang tidak beres. Mantap, sepertinya begitu, Cil. Ayo kita cek. Tidak mungkin ada apa, Yut. Lihat, keretanya tinggal separuh. Apa yang terjadi? Aku juga belum tahu apa penyebabnya. Monster, apa maksudmu, Yut? Kalau dilihat-lihat, kereta ini tidak menabrak apa-apa, dan sebagian dari kereta ini menghilang. Satu lagi, pola ini seperti gigitan monster. Tapi, mana mungkin di sini ada monster? Kalaupun ada, pasti monster itu sangat besar. Lihat, teman-teman, seperti yang kuduga ini pasti jejak monster itu. Benar apa yang kau bilang? Di sini ada monster. Eh, aku takut. Monster, tolong aku lindungi aku, sembunyikan aku, kau pikir aku berani, aku juga takut. Cok, sebaiknya kita pergi dari sini, tapi kemana? Bang Tut, lihat sekeliling kita, semuanya padang pasir kita kesana cil kita udah jalan lebih dari satu jam tapi mana bengkel gak ada apa-apa di sini iya tot sepertinya cuma ada padang pasir, cuaca ah. kuat Cucu haus, aku juga bingung, ini kenapa kok padang pasir semua, panas, mana, nggak ada orang lagi di sini, teman-teman, itu orang bukan sih, mana memang itu di sebelah sana, iya, itu orang, ayo eh, kita minta bantuan, hey, kalian. Bisakah kalian menolong kami? Hey, kami butuh bantuan. Siapa saja yang ada di sana? Tolong bantu kami. Eh, sepertinya aku mulai dehidrasi, Mencet. Aku juga tot uh, Aku, aku nggak kuat. Uh. Tunggu cil, yuk Tolong bertahan sebentar lagi. Aku akan mengejar mereka. Hey, berhenti! Kami butuh pertolongan. Ah, ah, tenagaku, tenagaku habis. Tolong, kami. Hey bro, apa kau dengar sesuatu? Iya, seperti orang minta tolong. Arahnya dari sana. Jadi gimana? Kita bantu? Ya, gimana lagi? Kalau tidak, mereka bisa mati. Ayo kuda, kita putar balik iya Apa kau kenal mereka? Hmm, sepertinya tidak. Aku belum pernah melihat mereka di sini. Mereka orang asing. Tapi kalau mereka orang jahat bagaimana? Tenang, kalau mereka jahat akan ku hajar mereka. Ayo kita bawa mereka ke tempat kita. Aku dimana? Sepertinya mereka sudah sadar Kenapa tanganku diikat? Tenang! Aku mengikat kalian hanya untuk berjaga-jaga Kalau kalian ternyata orang jahat Perkenalkan! Nama aku Jack Seorang cowboy Jangan tanya tentang menembak atau jagonya Dan ini temanku, David Halo, David di sini. Aku bukan dia ah, Aku bercanda Jadi kalian berdua yang menolong kami? Yap, benar sekali Terima kasih banyak Aku berutang budi pada kalian. Aku dan teman-teman hampir saja mati di sana. Sama satu lagi. Bisakah kalian melepaskan ikatan ini? Sudah. Terima kasih. Yud, chill. Cho, bangun. Kita ada di mana, Tot? Tenang, Yut. Kita tenang, tenang. Aku diculik. Kita udah. Tenang. Tolong. tolong. Eh. Ye, kita bebas. Jadi, mereka berdua yang menolong dan membawa kita ke sini. Wah, terima kasih banyak, Bro. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada kalian. Mungkin aku dan teman-teman bisa mati di sana. Iya, aku juga berterima kasih. Apa kalian ada makanan? Eh, cocok nggak suapin? Tapi Coco lapar. Ehehe, maafkan kucing kita yang tidak beradab ini ya. Eh, iya, kalian lapar ya? Kalian bisa ikut aku. Tenang, aku yang terakhir. Yeay, makan! Cok, diem. Baik Jack, terima kasih banyak. Kalian, minuman soda satu ya. Silahkan, kalian bisa pesan apa saja yang kalian mau. Aku pesen teh tarik satu. Aku jus alpukat. Aku sama kayak bocil, teh tarik. Eh, Aku pesen sirup satu. ngomong kalian kenapa ada di sini aku belum pernah melihat kalian sebelumnya jadi panjang ceritanya Jack kita niatnya si liburan naik kereta nah di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba keretanya berhenti pas kita cek keluar keretanya udah tinggal setengah kayak dimakan salah monster yang sangat besar <tuh> apa monster apa jangan-jangan monster itu ada apa emangnya Jack ah uh, tidak ada apa-apa Sebaiknya kalian jangan pulang dulu. Kalian bisa menginap di sini. Cek, ada yang mencarimu. Siapa yang mencariku? Keluar kau, Jack Pertarungan kita belum selesai ah, Gial lagi ternyata Aku tinggal sebentar ya Ada apa kau kesini? Aku mau melanjutkan pertarungan denganmu, Jack Pergilah Aku sedang tidak ingin bertarung Apa kau yakin, Jack? Sepertinya aku mengenal topi itu Sial, mau ku apakan adikku Hmm, mau aku apakan ya Kurang ajar, tidak akan kumaafkan kau Bob Hahaha, aku suka itu Ayo, bertarunglah denganku Di mana kau sembunyikan adikku? Ah, di mana ya? Berani kau menyentuh adikku? Kau akan terima akibatnya. Aduh, mataku. Dasar kau licik. Hahaha, <tuk> <tuk> <tuk> selamat tinggal Jack. Ah. Siapa kau? Aku temannya Jack. Hey Bob, jangan kabur. Kau sembunyikan di mana adikku? Hahaha, kau pasti tahu. tunggu kau di sana, Jack. Masalah kita belum selesai. Emangnya kenapa dengan adikmu, Jack? Wah, orang itu menculiknya. Siapa dia? Musuku. Namanya Bobby. Dia sangat licik. Tapi kau tahu di mana tempat adikmu, di Sandra Aku tahu. Baiklah, aku dan teman-temanku akan membantumu, Jack. Ah, syukurlah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tenang, kita akan selamatkan adikmu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Apakah aku melewati pasir hisap? Sepertinya tidak. Daerah sini mana ada bahasa Rizal? Ah! Apa itu? Ah! Sial! Gak bisa dibuka lagi pintunya! Tidak! Tidak! Tidak!